Analisa Euro USD tanggal 26 Januari tahun 2022. Euro USD berusaha bangkit dari tren bearish setelah pada perdagangan hari sebelumnya berhasil menembus ke atas level resistance satu ke depan. Pergerakan Euro-USD diperkirakan masih berpotensi bergerak naik lebih lanjut ke sekitar area 1.13150, terutama jika Euro-USD terus bertahan di atas area support 1.12850. Sebaliknya waspadai jika Euro-USD kembali diperdagangkan di bawah 1.12850, karena ada potensi Euro-USD berbalik bergerak bearish ke bawah area 1.12649,